Yo, bang Saf, teman-teman, kembali lagi di channel saya, Nikola Surya, di Nah, di video kali ini, saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari lintas Solo Balapan hingga ke Stasiun Palur di area segitiga pembalik Solo Balapan Dan yang nampak di sana adalah bis wisata Bang Mayapada nah, Bis tingkat terbaik di Solo, selain yang itu loh, yang apa tuh, yang kayak bis Holland tuh yang merah Nah, kembali ke topik. Ini saya updatekan kan per tanggal 4 Mei 2022. Dan pas plus 2 lebaran ya. Ini di sini sudah nampak perbedaan yang signifikan. Signif nah, yaitu sudah terpasangnya buat penyangga kabel-kabel kelistrikan yang kayak besi-besi itu yang itu tuh. Itu rencananya akan dipasang di sini di tiang dua ini. Uh, di tiang sini sudah dipasang nih. Nah, sudah tak berdiri dulu ya biar gampang adalah. Itu di sana tuh perang utara Stasiun Solo Balapan yang jalurnya hampir penuh terisi kereta. Hmm, ini nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, saya sudah agak lupa apa saja komponen di kelistrikan elektrifikasi lintas tuh. Nah ini besinya, saya tontonkan. ini harusnya baca ya bahannya, coba saya. iya sih baca nih. nanti dipasang di atas ini, di yang dua ini. Ya. Terus itu di sini ada kayak buat pemancang tiang biar enggak menceng atau enggak enggak apa ya? Menceng. Enggak miring. Nah, kayak ini. Ini kan terpasang dipasang Entar ini kok kecerahannya Nah, bagus. Tinggal yang sini. Coba ke sana. Nah, bagus. ini di sana Ya itulah Udah Nampak nih untuk Kabel-kabelnya Udah hampir 100 persen Udah hampir 50 persen lah Kalau kesanapun tuh ya Untuk elektrifikasinya Cuman mentok di tikungan situ tentu adalah masjid sisa saya sudah sekitar apa enggak saya lihat 70% mungkin bangunannya ini penaranya aneh loh nah. dan ini ralnya bajen oh, ralnya kayaknya bukan bajen Tiga enggak putus. Percaya nanti, las-lasnya pecah. Hai, nah, Last channel juga itu juga udah agak pecah. Ini hai, hai. Hai, hai. Cuma saya kesana, kok relips. Ya oh, oh, ini untuk nyambung kal. Ini apa sih ini? Dengan. Oh, uh, bace sih. Bace campuran. Soalnya kalau bace beneran ya beneran berat. Enggak tahu blak di apa ini. Eh, Itu berkelas ini. Blak Oh, ini aneh nih, kenapa nggak dikasih itu? Kasih, itu loh yang L tuh L kayak di sana tuh, Bentar. Nah, dikasih itu? Kenapa nih langsung gini aja? Eh, mungkin besok dipasang sih. Nah ini Rel X, ada dua di Indonesia satunya di sidotopo satunya ya di seluruh belakang ini nah ini yang tadi saya bernasam nah, gini tapi ini kenapa buatnya hilang di sini Oh Pak di sini bilang oh, sih Nah itu, itu, itu. juga pecah nih. tapi gak separah tadi sih ini masih penting lah Hmm, nah Ini Ral X nya masih aktif nggak saat ini. Betul ini kocak nih las-lasnya. Nah, itu yang ke arah Solo Jabres. untuk jalur apa kedatangan dan keberangkatan KRL ke Palur. serta sekarang yang di perang utara juga digunakan untuk pemberhentian beberapa kereta jauh-jauh seperti sancaka terus Oh ya juga ya begitulah panas banget ya hari ini Oh ya, nanti mungkin saya nggak bisa mengupdatekan proyek. double track lintas seluarga, enggak nggak kalian sanggup beberapa waktu karena rame pekerja jadi males ditegur. <guluh> bantalan dan tuh double bantal bantal bantal bantal saya sekilas. Oh, iya. Disini... ke ya, mungkin uh, rel ya. yang di sebelah kanannya rel saat ini. nanti di sebelah satu Nah, di situ jam berapa tuh? Oh jam setengah lima. Wow. Tadi bentar lagi uh, si berantas lewat. Oh ya kalau tidak salah di sini ada itu loh, ada bekas. X yang lama tapi Ka kubur rumput yang kain kurang kenapa sih kok? kayak baru aja parker di situ apa apa ya itu sebentar? oh uh, daya eh senja utama mungkin nanti kita oh, kalau salah senja utama dilangsir ke peron selatan melalui rel X ini dan nanti dari sana tuh dari mana dari perontara utara nanti lurus sampai sana wes sana nanti mundur lagi sini balik ke peron selatan Ya beginilah teman-teman situasi saat ini dan update perkembangan elektrifikasi di area segitiga pembalik Solo Belapang nantikan video saya yang selanjutnya jangan lupa like comment share dan subscribe mantap stasiun Solo Belapang